hour later yeah, Hmm. Itu ya, hai, apa ini cerita ya? Hai, nanti di planet tinggal di dan termenung, bau bumi adalah bermain stop kiamat, cuy. Pasal datang dengan kelakar -kelak dan celah ke betul dari langit ke Jemaahnya satu agar bumi dapat dikuasai seutuhnya Jadi ceritanya tentang alien nyeram bumi ya Disengan peluru dan kapal perang terus menghiasi langit Satu bumi bagian tenggelam dalam kegelapan Bahasa novel woy. Bahasa novel what tapi secara sejar menyeluruh di tengah kegelapan pekat hmm. federasi gogong yang terang bahwa proyek yang berhasil dilakukan ya bolehlah salah gadis pemberani memiliki satu tujuan itu meninggal penjajah yang uh, dan telah dilahirkan saya memulai kedua jika pria pun bisa membaca isi rutin tenggelam dalam dan neraka. Nah, Oke. Okay. Saat ini musuh kami bukan hanya Farstar. Dan dia ini masih banyak sekali kegelapan yang tersembunyi. Oke. Okay, ada cik. Ada eh, apa nih? Ada 2032 menghujung musim panas pagi hari yang berlabuh. Uh, gitu. Sampai. Kalau uh, tidak, apa enggak? lupa. Sembilan tujuh, dua federal. tiga, serasi. kok kayak girls ya? Hai hmm. nanti kamu, satu orang punya kawan. Cukup Oke oke oke oke ada apa ini ada apa ini hmm. oh 164 ini kayak mirip kayak Girls' Frontend usah tembakan udah apa ini tiba-tiba ini tag nanti ya <coughs> Oke, okay, guys, waduh. Okay. atau jadi gimana mainnya nih? Oke. Uh, tuh? Apa Sudah. Jadi gimana mainnya Oke. Okay dengan joystick oh Jamnya, realistis sekali bagus ya di sini bisa layarnya oh terlihat lihat apa yang bisa kita lihat oh nggak bisa membatasnya pembatasnya. <laughs> baik Nih, sudah begitu banget lewat ini ya. dia ragu sih. Ya toh. jam 11. Nah, jatuh dia. Oke, di situ apa? Wah, oh, itu osunya ya. Kan gua yang itu pakai ketika musuh gua udah gunakan skill untuk sekaligus. Oh, alah keren bener Uh. Gila. Fitunya loh. Oke. Okay. Hmm, keren juga gamenya Iya kayak Ghost Runner cuman versi 3D-nya. Cuma <laughs> apa ini tracker kah? Musut, musut. Kayak benar, nih. lagi nih doang Oh, hmm. uh, lawan bos aja langsung oke okay, sistem bantuan bidik dari bio siluruhi nomor tempat otomatis dengan menggunakan scope mau bisa membidik terlihat lebih dekat dengan krus hair merah kita akan dipakai dengan mudah klik pada tombol kamera untuk menikmati mode kamera dan rekan tdc manual kolom tombol dan setting bisa diubah di menu setting wah uh, bener-bener dah luar biasa ini wah okay, berlindung lah sampai ke sana ke sana, sana weh awas Ngapain beli? Yang oh, itu beli beliin dong, eh, Bisa, eh, pula? Oh, sama aja. Dudu, Dulu, langsung masih sih? ini, cuma kayak PUBG sih, emang agak lebih tanda-tanda gimana gitu. Nama sesuai ini terus sensitivitasnya gila, oke, oke, oke. jelek banget sensitivitasnya ntar coba nih ganti dulu sensitivitasnya an hour later ya nah, gitu dong Oh, mulai kali Hmm, kabur kan Ya, ya, selamat datang kembali Kekai sinyal dari lokasi MP5 terlebih oke nanti yang aman hmm oke okay. kita cek kayak gimana game sih jadi yang seperti yang kalian lihat ya teman-teman ini gamenya sudah terbukti 3D ini jadi kita bisa di lagi oke di sini ada f 16 a 4 langsung aja mulai Gini, oh my god apa aku itu langsung menang gue, hmm simple kali ya gamenya oke okay, bagus top hmm apa tuh markas tekan dua kali pada cover lainnya untuk berpindah secara instan, oke okay. oh, langsung next level ya gas Nah, ini udah nah, Udah dulu, woi, udah listrik bener, ceritanya. Boy. Wow. Hmm. keren banget loh cara dilakuin, keren banget ini liat keren nilai. tuh kayak asli bener buat, wah emang baseline nya gini rekomendasi. Uh, oke okay, langsung gas kan oke okay. kalau nah, musuh, -musuh itu segera mungkin oke okay, gas maju lagi kalahkan musuh oke okay. tadi trailer doang ya Oke. Um, um. Ughaskanlah. Ngatur dengan, dengan dengan rejau. Teknirku sangat padam. Uh, uh ribut. Uh ribut Ribuan, hai, hai, hai, terbuka hai, hai, hai, hai, Hmm. Oke, okay, guys lah. Oke. Okay. Hmm, itu mesti gampang lagi game ini ya. Cuma beberapa server tuh. Eh, server tuh maksudnya udah beberapa stack doang ini. Oke. Okay. Hmm, bisa bikin informasi rupanya. Hmm. sih toma kas langsung gue, oh nomor empat dua, ini sk lima oh, yang ini senjatanya ya <laughs> Oke okay guys Oke okay, langsung Oke okay, langsung uh, Wey. Astaga, yeah. yang salpuk uai Oke, langsung gas oh, Keren juga lah ya Ya, ya, ya, Oh ya, ini sekarang lagi hujan, ya, Teman -teman, uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lah ya, ya, boy boy boy, boy! nasnya tanya ini, boy, boy, boy, boy. oh, kasta, ustad, apa tuh, oh. uh, ngeribun langsung lah, robotnya gitu eh, oke okay, langsung kasihkan lagi boy. salah. Oke, hmm. oke. Okay. bat dulu boy. Oke okay, okay. Ah apa lagi nih? Bukan musuh lebih gede lagi. Aduh. Tak pernah, kan? Oke, mantap ini langsung meledak. Boom, oke, udah selesai ya? Kayaknya banyak, endaklah. Kita menunduk. 40 <laughs> Masih ada kayak gitu. Oh uh, Oke. Okay. mungkin lah cuma uh, cukup lumayan bagus lah ya game nyala ya leher apoi Ini juga buka produksi mantap bisa ngegaca Reject ini buat kembali itu masih ada. Hmm. Biasa. Nah, ini teman-teman ini, ini. Ini, ini sekarang lagi hujan ya maaf ya kalau kalau, kalau kalian mendengar ya suara hujan gitulah ya ya mohon maaf lah ya karena ini sekarang emang recordernya emang kayak gini oke kita mulai rekrut ya teman-teman oh sr boy aduh lah lah lelah oke semuanya sekian dulu dari permainan kita di uh... Oke semuanya sekian dulu dari permain kita hari ini jangan lupa untuk kalian like share dan juga subscribe channel ini biar ketahuan kalau ada video terbaru dari saya Dan bagi kalian yang mau mencoba game ini linknya ada di deskripsi video karena game ini masih close beta Bukan close beta sih maksudnya sudah close beta ya Untuk kalian yang ingin menunggu uh, info lebih lanjut soal gamenya ya kalian bisa tunggu saja lah ya Untuk kalian bisa tanya-tanya developernya kenapa um, gamenya bisa had, belum rilis atau kenapa gitu lah punya kita ya do, you will, you Oke, pokoknya segitu aja dulu ya. Jangan jangan lupa di-like ya. <laughs> Keep smile and confidence. Dadah.